Ketika uh, masyarakatnya sendiri cukup bandel untuk tidak mengikuti saran-saran yang diberikan, itu akan cukup susah sih untuk yang uh, itu bisa kita kendalikan sih. Uh, langsung aja, uh, karena sudah menunjukkan jam setengah delapan, langsung kita mulai. Pertama-tama aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua uh, yang sudah hadir pada talkshow hari ini dengan judul Analysis and Predicting the Number of Positive Covid-19 Cases Based on Flight Radar Data sama uh, SIR Modeling. Nah, seperti yang kita tahu, uh, pada malam ini uh, akan ada speakers dari Software Society dan Bu Maria Cahyadi, Vice President of Data dari tiket.com sebagai panelis. Uh, seperti diketahui teman-teman, uh, Software Society uh, merupakan komunitas Uh, yang dibentuk oleh ikra, dia mewadahi tech enthusiast dan subjek matter expert untuk melakukan riset. Kebetulan, kali ini risetnya mengenai COVID-19. Lalu, uh, Bu Maria hadir uh, sebagai subjek matter expert untuk memberikan uh, pandangan dan opini-opini, terutama uh, terkait uh, topik kita pada malam hari ini. Uh, sama seperti uh, rules kita di talk sebelumnya, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan ke admin Ikra. Kita bisa lihat di participants-nya di sini ada admin Ikra yang akan mengkompil semua pertanyaan. Jadi bisa langsung chat privately ke admin Ikra nanti. Amira, bisnis analis Ikra yang malam ini sebagai moderator akan menyampaikan ke speakers pertanyaannya di sesi Q&A nanti jam. Sekitar jam 8 malam. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Uh, enjoy talk On hari ini. Uh, Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu dari aku. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung chat ke admin ya. Oke, okay. bisa langsung aku... Uh, Terima kasih ke Amira sebagai moderator. Silakan Mira. Oke, okay, uh, thank you, Nat. Sama-sama. Uh, okay. uh, mungkin sebelumnya aku mau perkenalkan ini dulu, teman-teman semua. Di sini aku sebagai uh, moderator untuk kegiatan Talks On kali ini. Uh, dan di sini aku sebagai bisnis analisnya di Ikra. Uh, dan mungkin aku sedikit cerita uh, mengenai uh, sesi talkshow ini. Dan ini uh, udah ketiga kalinya kita mengadakan uh, talkshow ini. Dan kita uh, secara rutin memang mengundang uh, SMI kalau kita sebutnya subject matter expert yang memang sudah uh, expert di bidangnya gitu. Dan untuk uh, spesial untuk uh, malam kali ini kita mengundang Bu Maria, Bu Maria jadi uh, selaku vice president di Freshpedia. Vice President Data di tiket.com. Spesial banget nih kita kedatangan Bu Maria. Halo Bu Maria, mungkin aku sapa dulu Bu Maria. Halo. Halo, bisa dengar saya? Jelas? Ya, jelas jelas jelas. Jelas, Bu. Halo Bu Maria, gimana kabarnya? Baik, udah bosan di rumah. <laughs> Kayaknya udah banyak orang okay. yang udah bosan di rumah okay. ya. <laughs> Iya sih, cuman ada satu sih yang aku suka dari di rumah ini. Kita jadi, kalau misal bikin acara selalu on time sih. Iya, <laughs> <laughs> ya itu pasti sih, pasti bedanya di situ. <laughs> iya, iya, iya. Oke, okay. jadi Bu Maria di sini kita juga mengundang nih peserta solver. Sebenarnya di uh, solver ada lima grup nih Bu Maria, dan yeah. salah satunya uh, dan salah duanya kita undang untuk uh, memberikan insight tentang temuan-temuan apa yang sudah mereka kerjakan selama satu bulan terakhir. Uh, di sini okay. ada Ayub Paruk dan Fatih. Halo, Ayub. Yeah. Halo. Halo. Oke, okay, ada Ayub Paruk. Yes. dan Fatih ini keduanya peserta Solver Society dan backgroundnya ada Hello. Mas Aib ini dari ini ya produk asosiat produk manager di Warung Pintar dan Fatih ini uh, bisa analis di Advertising Agency di Jakarta. Dan ini memang beragam banget nih background teman-teman dari Solver. Dan kebetulan tema yang diangkat kali ini, kita pengen uh, mereka pengen memprediksi sebenarnya kasus COVID uh, di Indonesia itu ada berapa sih? Berdasarkan uh, data dari Flightradar. Oke, mungkin aku mau sapa dulu. Halo Mas Aib. Halo Mas Fatih. Halo, halo. Ya, halo, halo. Oke. Okay, uh, mungkin aku mau nanya sedikit nih sebelum kita mulai masuk lagi lebih detail lagi, kenapa sih kalian pilih uh, analisa pakai data pesawat, gitu, untuk memprediksi kasus? Mungkin bisa ceritain nggak uh, alasannya kenapa? Dari apa Mas, baru apa dari saya dulu nih? Boleh, saya Mas. Oke, dari saya dulu ya? Boleh. Kalau misalnya dari saya sih, karena uh, ada keterkaitannya ya dengan uh, data penerbangan, karena memang asalnya itu kan dari kota Wuhan itu di negara uh, China, nah pasti uh, adanya penyebaran yang melalui jalur udara gitu. Jadi kita ngambil analisis ini, mungkin uh, kayaknya sepertinya menarik, jadi kita uh, pakai uh, ide ini sih untuk kita riset lebih lanjut. Oke, menarik ya. Jadi memang diambil dari imported case ya, karena itu sampai di, karena kasus corona sampai di Indonesia pasti karena imported case. Mungkin Mas Faruk mau menanggapi nggak? Iya, sama sih kurang lebih ya, karena ini adalah imported case dan kayaknya satu-satunya transportasi yang bisa dari Wuhan kemari kan pesawat gitu. Nah, ada kereta, apa ya mungkin kapal laut juga, cuma pasti jumlahnya lebih dikit. Jadi kita pengen lihat sih, kayak dari pesawat gimana sih uh, impact-nya. Indonesia terlalu begitu, sih. Makanya, kenapa pakai file. Oke, okay. oke, okay, thank you. Uh, mungkin aku pengen selanjutnya, aku pengen siapa sapa nih audiensnya. Halo semuanya, mungkin kalian bisa tulis di kolom chat uh, dari instansi mana atau organisasi mana. Oke, okay, mungkin sambil kita tunggu ya, kita langsung aja. Uh, masuk kali ya, biar memper, uh, mempersingkat waktu juga, karena waktunya sangat amat terbatas, jadi mungkin aku mau, sebelumnya aku mau cerita dulu mengenai uh, alur sesi uh, webinar kali ini, jadi nanti akan dibuka oleh presentasi oleh Uh, grup Solver Society, mungkin nanti akan diberikan kita untuk memap memaparkan hasil temuan-temuannya di Solver Society selama satu bulan terakhir. Dan mungkin selanjutnya uh, akan ada waktu untuk uh, Bu Maria untuk memberikan uh, insight juga terkait uh, apa sih sebenarnya analisa yang telah mereka lakukan dan se uh, dan seberapa benefit uh, hasil manfaatnya dan mungkin ada Inputan juga nanti yang mungkin langsung dari Bu Maria. Dan nanti sisa waktu 30 menit kita langsung uh, adakan sesi tanya-jawab. Jadi, buat teman-teman semua, uh, kalian bisa langsung bertanya dan udah bisa disiapkan pertanyaannya dan langsung dikirimkan ke uh, adminnya Iqra Jadi, kalian bisa coba uh, cek di, uh, uh, di chat listnya. Di situ ada admin Iqra Mungkin uh, aku sapa dulu, halo adminnya Ikhra. Oke, okay. ya dan mungkin nanti langsung aja kalian langsung chat ke admin Ikra untuk uh, memberikan pertanyaan nanti di akhir sesi kita akan sharing bareng kita akan diskusi bareng dan langsung uh, bertanya ke speaker-speaker kita ini gitu sih mungkin untuk waktu dan tempatnya sekarang aku persilahkan di grup uh, uh, grup Solver society untuk memaparkan hasil teman-temannya mungkin waktu dan tempat saya persilahkan oke toh uh, nggak apa-apa nih uh, sebelumnya uh, terima kasih kepada Ekra Indonesia, udah ngasih kesempatan untuk mengisi webinar kali ini bersama Mas Faruk dan Ibu Maria. Nah, eh, perkenalkan, nama saya Fatih Alaidrus, sebagai bisnis analis di Wonderman Thompson Indonesia, salah satu agensi multinasional di Indonesia. nah, mungkin kita bisa mulai. Eh, eh sorry, nah, di sini kita eh, mulai dari sejarahnya dulu, nih. Nah, virus COVID-19 atau bisa disebut, yang biasa kita sebut corona, ini berasal dari kota Wuhan, tepatnya di negara China, itu bulan Desember tahun lalu. Nah, virus ini mendapat label sebagai pandemi global oleh WHO pada bulan Maret uh, lalu. Nah, kenapa sih ini uh, berbahaya banget? Nah, karena bisa kita lihat negara China ini uh, mengambil kebijakan untuk menutup seluruh akses kota Wuhan, sebagai langkah untuk menahan laju penyebaran penyakit ini, karena uh, sangat cepat untuk uh, menyerang bagian pernafasan uh, manusia. Nah, kasus pertama yang dikonfirmasi di luar Cina bisa kita sebut sebagai imported case kedepannya. Dan imported case ini uh, adalah seseorang yang terinfeksi virus corona, bukan dari wilayah asalnya. Oke, okay, next nah untuk poin-poin ini uh, mungkin akan dibahas oleh Mas Faruk, uh, se eh uh, Oke. Okay. Terima kasih. Lanjutkan. Uh, ya. Terima kasih Mas Fati. Oke. Okay. Jadi uh, seperti apa yang tadi udah dibilang sama Mas Fati ya, bahwa uh, Corona ini kan imported case dan ini mungkin juga tadi udah sempat di mention sama Mbak Amira soal imported case. Kita udah uh, kita lihat juga bahwa ya udah satu-satunya imported case yang paling mungkin Uh, ngebawa alat transportasinya ya pesawat gitu kan. Nah dari situ kita lihat nih dari data-data flight yang kita ambil, kira-kira uh, apa aja sih yang bisa kita coba cek. Nah, di sini kita coba bikin jadi tiga poin. Yang pertama adalah kita mau tahu kapan corona, corona sebenarnya kalau misalkan kita lihat uh, dari data flight itu mulai masuk di Indonesia. Kalau yang kita tahu kan uh, first outbreak jadian di Indonesia tanggal 2 Maret ya. Nah, uh, kita mau tahu nih, kalau misalkan kita lihat dari uh, case di Wuhan dan kota-kota terdampak lainnya, terus kita lihat uh, ada nggak sih penerbangan dari kota-kota terdampak tersebut uh, ke yang langsung ke Indonesia. Nah, ini kita lihat kira-kira mungkin nggak kalau emang itu kejadiannya tanggal 2 Maret. Terus yang kedua, kita mau lihat nih, dari di Jakarta kan otomatis bakalan udah ada nih orang-orang yang positif kan. Pertanggal 28 Maret kemarin gitu. Nah, uh, dan penerbangan kita kan nggak di-stop ya. Jadi uh, ada kemungkinan nih dari orang-orang yang ada di Jakarta yang positif itu terbang ke beberapa kota di Indonesia lainnya. Nah, kita mau lihat dari penerbangan-penerbangan itu mungkin nggak sih ada orang-orang Corona yang terbang ke beberapa kota di Indonesia lainnya gitu. Terus yang ketiga, uh, setelah orang itu berangkat, kira-kira dampak yang terjadi uh, dari orang-orang tersebut ke wilayah yang bersangkutan itu kayak gimana gitu? Kita mau tahu. Uh, jadi dari penerbangan terus dari Jakarta pergi ke kota Surabaya, ke Medan dan lain-lain sebagainya itu berapa orang yang mungkin positif dan orang positif itu kira-kira menyebarkan virus corona di kota tersebut kayak gimana gitu. Gitu sih. Nah, paling yang perlu di-mention di sini kita hanya dari data flight aja. Sedangkan kan orang yang dari Jakarta bisa aja pergi ke beberapa kota lainnya dengan alat transportasi lainnya. Nah, itu kita kita nggak hitung di sini. Jadi, kemungkinan apa yang terjadi di lapangan bakalan lebih besar dari yang kita temukan, gitu, karena yang kita hitung di sini cuma yang channelnya dari pesawat aja. Oke, okay, next. Nah, jadi pertama, kapan corona mulai masuk ke Indonesia? Oke, okay, selanjutnya, next. Oke, okay. jadi seperti yang tadi udah dimension, ya, corona adalah imported case yang berarti memiliki korelasi dengan jumlah penerbangan. Nah, kita cari tahu nih. Kira-kira uh, jumlah penerbangan terbanyak dari kota Wabah, Wuhan, Hubei, dan lain-lain sebagainya, ke negara-negara lainnya itu kayak gimana sih, paling banyak di negara mana penerbangannya. Nah itu bisa kita asumsikan, uh, kemungkinan terbesar semakin banyak penerbangan dari kota kota Wabah ke negara yang bersangkutan, itu jumlah uh, orang yang kena corona juga bakal lebih banyak. gitu. Nah jadi strategi kita gimana? Kita ambil dulu data penerbangan dari flightradar24.com, kita semua dari mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember, penerbangan dari kota Wabah ke negara-negara lainnya. Setelah itu, kita urutin nih, negara-negara mana sih yang paling banyak uh, mendapatkan penerbangan secara direct dari kota Wabah. Nah, setelah kita dapat, kita lihat uh, dari negara-negara tersebut, rata-rata uh, negara yang bersangkutan nemuin kasus pertamanya berapa hari uh, dari tanggal 1 Januari. Nah di situ nanti kita bandingin, kita lihat Indonesia kan berarti kalau misalnya dari 1 Januari itu butuh waktu sekitar 60 harian ya, 61 hari kalau nggak salah, karena tanggal 2 Maret, 61 harian untuk menemukan kasus pertama. Nah, kita lihat Indonesia ada ada, -ada di urutan keberapa setelah ini. Next. Nah, uh, jadi setelah kita hitung uh, berapa sih jumlah, eh, negara mana sih yang paling banyak, ada penerbangan secara direct dari kota Wabah ke negara tersebut, itu rata-rata yang paling banyak, sembilan terbesar, itu tuh cuma perlu masa, dua kali masa inkubasi, gitu. Sekitar 20 harian lah untuk mendapatkan first case. Kalau Indonesia sendiri kita butuh 61 hari. Next. Next. Oke, okay. nah ini dia nih. Jadi, uh, setelah kita coba urutin negara-negara yang mempunyai penerbangan secara langsung dari kota Wabah, urutannya kurang lebih seperti ini. Yang paling tinggi adalah Jepang, Thailand, Kamboja, South Korea, dan uh, dan yang terakhir adalah uh, Amerika Serikat. Gitu. Di sini Indonesia bisa kita lihat, itu ada di urutan ke-6. Di sini kita bisa lihat bahwa ada terjadi sekitar 71 penerbangan dari kota-kota di China yang memiliki Confirm Case lebih dari 200 pada bulan Januari. Jadi ada beberapa kota yang memiliki volume cash di bulan Januari lebih dari 200, memiliki 71 penerbangan yang direct datang ke langsung ke Indonesia. gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kan, kalau misalkan memang ternyata uh, si Corona ini memiliki korelasi terhadap penyebaran, eh terhadap penerbangan, berarti kan harusnya di di, di hari ke-20 itu Indonesia berada di urutan keenam juga gitu. Karena probabilitasnya juga gede. Nah, jadi kita uh, asumsi pertama kita lihat bahwa Indonesia kayaknya nih harusnya ada di posisi keenam tertinggi Karena memiliki penerbangan tertinggi keenam juga. Next. Nah, tapi kalau kita lihat ini negara-negara yang tadi yang ada yang memiliki 9 penerbangan tertinggi dari Kota Wabah ke negara yang bersangkutan Jepang, Thailand sampai Amerika itu rata-rata di -rata, uh, di hari ke-20-an lah, rata-rata di 23 hari gitu kalau misalkan uh, Indonesia kita take out sedangkan Indonesia 61 sendiri, nah ini kan jadi pertanyaan sebenarnya kan kita nggak tahu kenapa kenapa di Indonesia lambat sendiri gitu, uh, sedangkan virusnya harusnya sama aja manusianya kan juga sama kan mau, mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Indonesia, itu kan uh, badannya sama aja gitu untuk terinfeksi memiliki probabilitas yang sama, Jadi di Indonesia 61 hari, nah ini sebenarnya mencurigakan sih dan ini harus membuat kita aware banget. Bisa aja, sebenarnya Indonesia harusnya di hari ke-23 itu punya udah, udah punya kasus corona gitu di, uh, di sini. Tapi kita lalai kan, maksudnya dari hari ke-23 sampai hari ke-61, ya kita gak, kita biasa-biasa aja, nggak ada preventif apapun. Dia dikhawatirkan sebenarnya dari kasus do, di hari ke-23, sebenarnya udah nyebar juga gitu. Jadi apa yang kita tahu di tanggal 2 Maret, bisa aja nggak cuma dua orang, bisa aja lebih dari itu. Gitu. Itu sih sebenarnya dari dari dari uh, apa namanya, dari section yang pertama ini gitu. kemungkinan mungkin di tanggal 23 eh, di hari ke-23 setelah 1 Januari, jadi ya sekitar tanggal 23-24 tanggal 24, harusnya sih di Indonesia juga udah ada virus corona gitu kalau dari data penerbang selanjutnya nah, mungkin yang ini bisa dijelaskan sama Pak Fatih, saya kembalikan oke, nah, jadi uh, dari penjelasannya Mas Farouk itu Uh, kita udah dapet kan, berarti kan dari tanggal 2 Maret udah ada uh, jumlah positif Corona yang ada di uh, Jakarta terutama. Nah, dari sini kita cari nih, berapa sih probabilitas orang positif yang berangkat ke kota-kota lain di Indonesia. Oke, okay, next. Nah dari sini uh, yang seperti tadi udah disebutkan uh, karena Corona ini imported case jadi kemungkinan besar uh, penyebarannya lebih banyak lewat jalur udara. Nah kita uh, di sini cari tahu nih jumlah penumpang uh, dari Jakarta ke kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Medan, Marikpapan, Makassar, Palembang dan pertanyaan anak itu berapa penumpang sih? Nah pertama-tama tuh kita uh, ngambil datanya dulu nih dari flightradar.com. Nah, dari situ kita ngambil data penerbangan dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 28 Maret. Nah, kenapa tanggal 2 Maret? Karena eh, itu pertama kalinya kasus corona ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Nah, kemudian kita menghitung probabilitas eh, or, orang yang eh, positif atau carrier yang ikut ke dalam eh, penerbangan tersebut. Nah, lalu setelah dihitung-hitung, eh, Nah, kita baru tahu tuh uh, berapa sih probabilitas uh, carrier ke kota-kota yang telah saya sebutkan tadi. Next. Nah, setelah kesimpulan di akhirnya itu kita dapat ada 19 carrier atau kasus positif yang uh, ikutan ke penerbangan uh, ke kota-kota besar yang tadi dari Jakarta. Oke, okay, next. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa per tanggal 28 Maret itu ada 627 conference case yang ada di Jakarta. Nah, chart yang ada di sebelah kanan ini menunjukkan jumlah penumpang yang terbang dari Jakarta ke kota-kota yang terkait. Misalnya di Surabaya ada 103.000 orang yang terbang dari Jakarta ke Surabaya dan kota-kota lainnya. Nah, kita hitung-hitung di sini ada uh, sekitar uh, 6 orang yang positif corona atau carrier yang ke Surabaya. Sedangkan Medan itu ada lima orang dan kota lainnya ada dua orang. Nah, perhitungan ini kita dapat dari mana sih? Next. Nah, di sini uh, kita pertama... Uh, bagi dulu nih kasus positif yang ada di Jakarta dengan populasi orang yang ada di Jakarta. Nah, populasi orang di Jakarta itu ada uh, 10 juta orang. Nah, kemudian kita kalikan dengan uh, berapa sih kira-kira orang, yang ber, uh, berapa kira-kira penumpang yang uh, berangkat ke kota-kota tersebut. Pertama, dari kapasitas pesawat itu, dengan pesawat Boeing B739 itu ada 215 uh, kursi, untuk uh, diduduki kemudian jumlah penerbangan yang ada di ke kota-kota tersebut dari Jakarta kemudian kami berasumsi ada 70 uh, kami berasumsi bahwa penerbangan tersebut terisi 70% uh, penumpang Nah dari situlah kita mendapat angka-angka yang probabilitas ya orang positif atau carrier yang ikut berangkat ke kota-kota besar tersebut Tadi yang ada di Surabaya itu ada 6 orang, Medan lima orang, dan kota lainnya ada dua orang. Kalau kita totalkan, secara keseluruhan itu ada 19 carrier yang berangkat dari Jakarta ke kota-kota uh, besar di Indonesia. Oke, okay, next. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh Mas Paruk lagi. Oke, okay. jadi terima kasih Mas Wati. Jadi kan tadi sudah dikasih tahu ya, kayak uh, ada beberapa orang nih, yang terbang dari Jakarta ke kota-kota besar tersebut berpotensi menjadi carrier gitu. Nah, apabila memang uh, itu benar, kita mau lihat kira-kira dari scan orang yang di Surabaya ada 6 orang, di Medan ada lima orang, terus di kota-kota lain ada 2 orang. Itu dampaknya ke depannya uh, untuk kota tersebut kayak apa sih? Nah, di sini kita uh, coba hitung uh, menggunakan SIR model gitu. Next Oke, okay. jadi kurang lebih seperti ini, jumlah karir tadi yang udah dijelasin sama uh, Mas Fatih itu kita jadiin initial infected case, jadi uh, kita akan pakai sir model. Sir model ini kurang lebih nanti juga akan dijelaskan singkat, supaya teman-teman uh, juga kebayang maksudnya kayak apa. Jadi sir model ini sebenarnya adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung jumlah penyebaran dari sebuah pandemi relatif terhadap waktu. Jadi kira-kira uh, misalkan hari ini ada uh, tiga orang yang infeksi suatu virus, kira-kira kedepannya relatif terhadap waktu akan ada berapa orang sih dalam waktu sebulan, dalam waktu dua bulan, dalam waktu setahun, kira-kira bakalan ada berapa orang yang terinfeksi gitu. Uh, jadi, kita menggunakan Model untuk mengetahui hal tersebut. Nah, terus dari situ kita bisa lihat nih, nanti kira-kira uh, jumlah kasus tertingginya dari kota yang bersangkutan berapa sih, berapa orang, dan itu terjadinya kapan. Nah, dari sir Model itu bisa ketahuan. Nah, nanti ini akan dijelaskan uh, di slide selanjutnya. Next. Ya. Nah, dari infected uh, case yang tadi yang udah disampaikan sama Mas Fadli itu kurang lebih kalau kita totalin ya semua kota besar yang ada enam tadi doang itu bisa sampai dua juta tiga kasus gitu. Nah, uh, lumayan banyak. Tapi ini asumsinya apabila memang dari pemerintah juga nggak ada treatment apapun kita mengabaikan social distancing, terus uh, apa namanya? Uh, pengobatan di di rumah sakit juga nggak bisa uh, apa nggak bisa ngikutin dan lain-lain sebagainya. Nah ini sedikit tentang sir model. Jadi sir model ini ada tiga ya sir ini uh, terdiri dari sus sus susceptible, infectious, sama recover atau remove gitu. Jadi susceptible ini adalah sem uh, ini kalau ditopangin tiga ini jadi jadi populasi di populasi dari sebuah tempat dari sebuah kota. Nah uh, sus susceptible ini adalah Orang-orang yang berpotensi kena virus, apapun virusnya, ini konteks ini berarti virus corona ya Terus infectious itu adalah orang-orang yang uh, udah terinfeksi Dan recover ini orang-orang yang uh, sembuh atau mati gitu Jadi pokoknya virusnya udah, udah berhenti menyebar Jadi kan orang ketika udah sembuh atau orang sudah meninggal, itu kan virusnya juga ikutan berhenti Jadi, uh, dan otomatis ketika ada orang yang masuk ke kategori R ini, dia udah nggak bisa nyebarin virus lagi Nah, kurang lebih di, uh, di sini ada rumus perhitungannya. Jadi ada tuh, uh, untuk untuk sus susceptible rate terhadap waktunya, itu rumusnya adalah minus beta kali sus susceptible kali infectious. Minus betanya ini apa? Minus beta ini adalah uh, recovery rate. Eh sorry uh, transmission rate. Jadi uh, laju kecepatan dari penyebaran sebuah virus gitu. Terus uh, uh, infectious terhadap waktunya itu ada sama ada beta kali susceptible kali infection dikurangi sama gamma dikali infectious Nah, gamma ini adalah remove rate, jadi uh, laju kecepatan dari virus berhenti untuk menyebar pertumbuhannya kayak apa. Nah, terus yang R ini tadi ya, jadi cuma laju, laju kecepatannya dikali infectious, gitu. Kenapa minus yang di, di, yang di DS per DT? Karena uh, ini ngurangin jumlah populasi, gitu. Jadi ketika ada orang yang bertambah, dia kena, kena virus baru, kena virus corona baru, otomatis uh, itu kan jumlah populasi berkurang tapi jumlah dan jumlah suspektibel juga berkurang jumlah infeksinya nambah dan nantinya jumlah recover-nya juga bakal bertambah kurang lebih singkatnya seperti itu next nah ini tadi penjelasannya ya jadi suspektibel orang-orang yang memiliki potensi infected jumlah orang kena virus remove orang-orang yang sudah berhenti menularkan virus baik karena sembuh atau meninggal datanya transmission rate gamanya remove rate next Nah, untuk mengerjakan ini, kita memiliki beberapa asumsi. Jadi, eh, yang kita punya kan, kalau dari perhitungan yang sekarang, misalkan tadi ya, di Surabaya, di Medan, itu kita punya jumlah susceptible nya Itu kan jumlah populasi aja sebenarnya. Jumlah populasi, kita asumsi bahwa belum ada virus di sana. Eh, terus, infection, eh, sorry, yang I-nya kita bisa dapat, karena tadi ya, dari data penerbangan, Surabaya dan orang, Medan ada 5 orang, dan kota-kota lainnya ada dua orang. Nah, yang yang kita butuhkan lagi sebenarnya ada dua, gamma dan uh, beta. Nah, Gamanya ini, remove rate, ini kita dapat dari uh, informasi dari WHO, jadi median untuk penyembuhan corona itu membutuhkan waktu sekitar 21-42 hari. Jadi, kurang lebih untuk satu orang bisa berhenti menyebarkan virus, baik karena dia sembuh atau meninggal, paling lama itu 1 per 42, karena mungkin yang meninggal bakal lebih cepat dari 6 menit gitu. Nah, jadi kita ambil yang paling lama, lima frekuensi. Terus ada satu lagi nih, satu variabel di ilmu epidemi ini, namanya Ernaf RO, yaitu rasio penyebaran virus. Uh, mungkin ini sedikit uh, di luar skupnya sir tapi karena kita nggak bisa dapat transmission rate uh, yang fix, jadi kita coba pakai rumus lain. Jadi, RO ini sebenarnya uh, buat ngegambarin suatu virus ini, jadi bakal jadi epidemi atau jadi pandemi, enggak sih? nah gimana caranya untuk menghitung itu ya dia hanya membandingkan kira-kira cepetan mana laju penyebaran sama laju uh, pemberhentian virus ketika laju penyebarannya lebih cepat otomatis uh, ketika satu orang belum sembuh orang lain udah terinfeksi kan nah itu makanya kenapa bisa jadi epidemi jadi ketika R kan itu kan rumusnya jadi tinggal dibagi aja kan uh, antara transmission rate dibagi remove rate ketika itu angkanya lebih dari satu otomatis uh, yang transmission rate nya berarti lebih cepat nah itu Suatu virus masuk ke kategori Kategori epidemi gitu Nah e, dari data yang kita dapat Ternyata RO-nya coronavirus sekarang itu Ada di angka 3 Nah kita masukin ro karena kita gak dapat beta Kita dapat gamma Jadi e, RO itu kan beta bagi gamma aja Nah jadi kita bisa bilang bahwa Karena RO-nya sedangkan e, Remove rate-nya 1 per empat dua, Berarti kita bisa bilang gamenya Sebenarnya 3 per empat dua karena dia 3 kali lebih cepat Jadi sekitar 1 per 14 ya jadi, 14 hari, e, dalam 14 hari orang udah ada yang kena, eh, udah ada yang nambah sakitnya, tapi dalam da, e, membutuhkan 42 hari untuk ada yang sembuh. Makanya, kenapa virus corona juga nyebar cepat banget. Oke, okay, next. Nah, jadi kita bikin ya, tadi kan ada enam kotak. Kita mau lihat nih, jadi dari infected case pertama yang dikirim dari pesawat. Uh, dari setiap kotanya itu kejadiannya kayak apa? Ini kurang lebih sir model bakal jadi kayak gini kan. Jadi yang biru itu adalah susceptible-nya kita bisa lihat ya dari dari dari hari ke 0 sampai hari ke 300 itu terus menurun gitu kan. Berarti itu menggambarkan bahwa ya udah orang-orang ada yang kena. Terus yang merah itu menggambarkan infected ya kan dari hari ke 0 cuma ada 6 orang berarti kan awalnya terus bertambah karena ada penyebaran sampai ke hari 300 gitu. Uh, yang kuning itu yang remove, jadi itu ada dua ada dua kondisi, ada yang meninggal, ada yang sembuh Itu, itu digambarkan sama garis yang kuning Nah, uh, untuk case di Surabaya, jadi kan populasi ada ratus sekian uh, Infected karena flight itu ada 6 orang, nah dari enam orang ini, dalam hari ke-287 itu bisa uh, Menyebabkan 713 orang kena virus corona, gitu. itu angka paling besar Nah nanti setelah masuk ke 713, itu bakal turun, kenapa? Karena Udah gak ada lagi nih orang-orang yang masuk ke kategori suspectable. ya ada cuman uh, tiga kategori, meninggal, sembuh, atau enggak, dia lagi sakit. Jadi pik-piknya cuman ada di angka 713.300. Kalau untuk di Medan, uh, jumlah tertinggi yang bakal terinfeksinya itu ada di angka 526 526.000, itu ada di hari ke-280. Next. Nah, di, selanjutnya begitu juga, di Balikpapan, paling tinggi akan ada 130 ribu orang, dan itu akan terjadi di hari ke-274. Oh ini, oh ya hari ini di, dihitungnya dari mulai tanggal 28 Maret. Jadi kan kita tadi awalnya ambil data penerbangan sampai tanggal 28 Maret, kira-kira uh, di tanggal 28 Maret ini, di setiap kota-kota yang bakalan dijelasin ini, itu ada berapa orang yang tadi? enam orang, lima orang, itu tuh uh, cut off di tanggal 28 Maret. Jadi dari tanggal 28 sampai 274 hari, Kemudian di balik papan itu ada bakalan ada 130.000 orang. Di Makassar, uh, oh ini kayaknya rada kampus. Jadi saya lupa angkanya, kurang lebih juga 30% dari sekitar 300 lah. berarti mungkin uh, sekitar berapa itu? Sekitar 300.000 ribu, lah ya. 300.000 per 100.000 Next. Ya. Yeah. Uh, kurang lebih uh, di Palembang dan Pontianak juga uh, kalau misalkan waktu saya hitung pro, uh, persentasenya itu kurang lebih ada di angka 30 persenan jadi uh, di Palembang peaknya itu sekitar 300 ribuan juga ya sekitar 300 ribuan itu terjadi di hari ke 300 lihat di grafiknya terus uh, di Pontianak ini berarti ya sekitar sekitar 100 ribuan 100 ribu kurang itu terjadi di hari ke-270an itu aja sih sebenarnya nanti ini mungkin ditambah sih, kayak kemarin ada hapus angkanya udah sih, jadi bisa kita lihat kurang lebih di hari rata-rata itu -rata terjadi di sebelumnya rata-rata jumlah tertinggi kasus di setiap kota itu ada di hari ke-288 semenjak tanggal 28 Maret dan semuanya kalau kita totalin itu bisa ada 3 juta orang lah dari penduduk di kota-kota ini kalau ditambahin semua, itu kena virus corona. Itu sih. Saya kembalikan lagi ke Pak Fatih untuk kemudian. Uh, nah, dari kami cukup uh, sekian sepertinya uh, kesimpulannya itu kita dapat 3 poin insight yang sudah dijelaskan. Uh, terima kasih sudah memberikan waktu untuk kami mempersembahkan apa yang kami temukan Nah saya kembalikan ke Amira sebagai moderator uh, Oke okay. terima kasih buat software Society grup 5 uh, jadi mungkin sedikit cerita ya jadi awalnya ini riset itu itu sudah dikerjakan ketika kasus pertama, ketika ada kasus pertama confirmed case di Indonesia. Jadi kurang lebih waktunya sebulan, waktu itu belum ada kebijakan sama sekali di pesawat. Belum ada pembatasan penerbangan, bahkan masih ada penerbangan dari China ke Indonesia itu masih ada. Mungkin sekarang kita akan beralih nih dari sudut pandang yang sebelumnya mungkin mereka uh, ke dari, apa ya lebih ke arah pengelolaan datanya, mungkin sekarang kita langsung nih tanya, ke Bu Maria. Mungkin Bu Maria ingin menanggapi nggak Bu sebelum uh, nanti kita mulai sesi tanya-jawabnya? Uh, kita mulai sesi tanya-jawab aja, kayak eh, udah jam 8 kan? Oh iya, ya ya Boleh, nah. boleh. Oke. Okay. Mungkin Bu Maria, uh, sebelumnya gimana nih tanggapan Bu? Jadi kan uh, baru kali, baru berapa nih? Seminggu terakhir ya kayaknya ya? Pembatasan pesawat ya? Pembatasan penerbangan. Betul. Untuk yang domestik, ya? Domestik, ya? Jadi, mm -hmm. masih ada penerbangan internal. Oke, mungkin untuk uh, tanggapan Bu Maria bagaimana nih? Mungkin dari segi uh, VPD data, uh, pro kontranya itu seperti apa, Bu? Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang uh, apa ya operator-operator yang memang penyedia tiket, kayak gitu. Um, yang pasti sekarang kita lagi sibuk banget sih. Uh, I think ini juga terjadi di semua tempat. Uh, jadi kayak sekarang salah satu yang paling banyak kita kerjain adalah untuk ngurusin refund. Ayo di sini ada ga nih yang lagi proses refund nih? Ada. Yeah. Oh. <laughs> Karena uh, memang benar dan itu nggak cuma di kita aja prosesnya. Karena ketika di kita, kita harus proses ke airlines dan itu pun juga di sana super numpuk. Jadi, Sabar-sabar ya kalau yang lagi nungguin proses refund. Uh, kalau menurut saya sih kalau dilihat sebenarnya Indonesia seperti tadi di analisisnya kan kelihatan tuh di Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama seharusnya salah satu negara yang pertama kali bisa menemukan case-nya ternyata kita butuh waktu sampai 60 hari, 61 hari ya tadi ya untuk kayak bisa menemukan case zero kita atau pasien pertama atau mungkin sebenarnya pasien pertama itu bukan pasien pertama karena mungkin ada sebelum-sebelumnya yang tidak pernah terdeteksi nah, kalau kita compare sama beberapa negara yang menurut saya secara pri pribadi mereka bagus menanganinya seperti kayak misalnya contohnya New Zealand atau contohnya Taiwan ada yang tahu nggak sih Taiwan tuh udah mulai nutup uh, perbatasan negaranya itu sejak kapan mereka tuh sudah lakukan itu dari bulan Februari loh you know. Dan sampai uh, per dua hari yang lalu kasus di Taiwan itu baru dua, 429 orang. Jadi itu kelihatan kan, impactnya kan? Karena uh, dari analisis yang dilakukan tadi sebenarnya sangat menakutkan kalau itu memang benar-benar terjadi. Tapi untungnya masih ada variabel-variabel yang tadi nggak nggak nggak bisa dihitung kan? Kayak contohnya penerapan social distancing, terus habis itu PSBB. Uh, Ya, semoga nggak benar terjadi sesuai yang diprediksi ya. Karena itu kan orangnya jadinya banyak sekali ya korbannya ya. Paling gitu sih. Kalau dari segi waktunya, apakah saat, momennya tuh saat ini udah tepat, Bu Maria? Atau memang e, dari segi menurut pendapat pribadi aja mungkin personal, uh -uh. apakah uh -uh. ini waktunya sudah tepat, momen Atau harusnya bahkan, kebijakan hmm. pesawat ini lebih awal kayak gitu mungkin, atau kalau malah, harusnya kebijakan pesawat ini nggak perlu ada gitu, karena gimana? Oke, okay. kalau menurut saya pribadi, itu, itu. itu tadi sih, kita cukup telat untuk melakukan berbagai macam pembatasan, dan hmm. dengan kondisi sekarang di mana kita, walaupun Singapura jauh lebih tinggi jumlah kasusnya tapi uh, death rate-nya kita kan salah satu yang paling tinggi nih di Southeast Asia kan, hampir 7-8 persen kalau mungkin pada waktu itu uh, kita melakukan kayak sebulan lebih cepat, mungkin akhirnya nggak akan seperti sekarang, sih. Iya, benar sih. Uh, berarti memang kebijakannya ini harusnya lebih awal lagi ya, Bu Maria? Iya, menurut uh, Maria, saya pribadi, gitu. Nih kalau kutikan mungkin ada nggak sih mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin uh, sudah dilakukan terlebih dahulu dari segitiga atau mungkin kan sekarang uh, apa ya orang-orang memang jarang banget yang berpergian bahkan dibatasi mungkin ada nggak kebijakan yang uh, lebih ke arah sana gitu lebih ke bisnis kita ya bisnis kita sekarang uh, berubah sih kalau kayak uh, tahun lalu kalau kita ngeliat tahun lalu uh, mau lebaran gini pasti kita akan keluarin promo banyak karena kita tahu orang mau lebaran. Mau lebaran either mau pulang ke rumah atau biasanya ada yang jalan-jalan uh, ke tempat-tempat wisata. Sekarang kita merubah kayak uh, layout-nya dan merubah mindset kita untuk yang pertama satu itu tadi kita coba untuk membantu uh, customer yang lagi ngurusin refund, yang lagi ngurusin reschedule Even though kita sekarang itu punya sekitar 500 ke customer service yang menghandle itu itu tetapnya cukup. Kenapa? Karena refund kita naik 10 kali lipat dibandingkan hari-hari uh, biasa. Akhirnya sampai kayak kita harus ngumpulin, uh, ada orang-orang dari divisi lain yang mereka volunteer untuk bantuin. Oh iya deh, kita bantuin tim, tim CS deh, supaya kenapa? Supaya uh, proses refundnya jadi lebih cepat. Itu satu, jadi uh, bisnis kita udah mulai berubah dari Tadinya kita mendorong orang untuk jalan-jalan, uh, liburan, stay hotel. Sekarang kita udah deh kita bantuin supaya yang lagi nungguin proses refund tuh enggak kelamaan. Itu satu. Terus habis itu yang kedua, sekarang kita udah enggak kayak eh ini promo nih, promo promo. Enggak, yang kita lakukan tuh kita lebih kayak uh, apa ya? Uh, kita membantu partner kita. Kalian tahu enggak sih okupansi hotel tuh sekarang berapa? Kamu bisa tebak enggak berapa? persen okupansi hotel? Hmm, mungkin dari audience deh. Mungkin biar kita interaktif, ada yang mau menanggapi nggak? Kira-kira berapa nih? Ya, Ada yang bisa tebak nggak? Okup okupansi hotel kita rata-rata untuk kota-kota uh, besar yang memang ramai dikunjungi itu berapa persen secara? 10% mungkin, Bu. Kedapa? Berapa? 40. Ah oh, oke. Okay. Ada lagi angkanya yang lain? Ada lagi. 5%? Oke, okay, ada lagi? Ayo, udah mulai mendekati tuh. <tuh>, <Wah>. tuh. Untuk di Bali, okupansi hotel secara keseluruhan itu 1-2%. Lalu yang kita bisa bantu apa nih? Kita kan nggak bisa bantuin mereka untuk jualan, karena ada juga beberapa hotel yang memutuskan untuk ditutupkan. Ya, akhirnya kita bantuin mereka untuk ini sharing. Jadi kita bikinin uh, apa IG live Yes, itu Mas Ari. Ya, 1-2% mas, itu datanya. Uh, jadi kita bantuin partner-partner hotel kita itu pakai IG Live gitu. Jadi kayak misalnya kemarin kita baru live sama Hotel Kempinski. Ngajarin uh, chefnya di Hotel Kempinski itu ngajarin bagaimana caranya bikin mie godok. Terus kita ada uh, dengan hotel di Bali, itu untuk bikin dessert nih, untuk buka puasa. Terus, habis itu kita ada IG Live dengan Hotel di Bandung untuk ngajarin make up. Nah, itu kan kayak kita membantu, kayak secara nggak langsung kita memperkenalkan, kayak eh hotel-hotel yang berpaksilan dengan kita tuh. Mereka ini loh bisa melakukan ini loh gitu. Itu sih salah satu lagi yang kita lakukan, jadi main lebih kayak... Secara bisnis memang kita tahu kita harus fleksibel enough, kita harus agile enough untuk kayak merubah dan melihat apa yang ada sekarang. manual di satu sisi kita coba tetap bantuin partner kita, apa yang bisa kita lakukan kerjasamanya dengan mereka. Seperti itu. Oke, okay, berarti memang ada shifting ya, Bu Maria? Yes. Ya? yes, yes, yes. Semangat. Uh, um, Memang kalau misalnya kita bicara soal siapa yang terdampak banget karena adanya pandemi ini, mungkin salah satunya di hospitality, ya, di pariwisata, pari mungkin dekat penerbangan hotel dan jalan uh, di ke arah sana. Mungkin sekarang mau minta pendapat Bu Mariani, mungkin dari segi data nih, kira-kira data tuh berpengaruh apa sih, misal untuk uh, decision making, atau nggak, misal untuk uh, pengambilan kebijakan, atau misal untuk yang sesimpel yang kayak kita memprediksi nih jumlah kasus. Berdasarkan data, data penerbangan, kira-kira seberapa besar sih impact data? Karena kan memang Bu Maria sehari-harinya mungkin banyak nih melihat data, mengambil keputusan dari data, mungkin bisa diceritain Bu Maria. Kalau sekarang untuk kejadian ini sangat super kritikal. Kenapa? Karena setiap decision yang mau kita buat, setiap decision yang manajemen mau buat itu selalu harus detect ada datanya dulu bagaimana. Datanya bilang apa nih? Ketika kita ngurusin tentang refund. Kan banyak banget tuh ya. Kan naiknya tadi hampir 10 kali lipat daripada uh, yang biasanya. Kan kita harus decision. Yang kita mau duluin yang mana nih? Akhirnya kita keluarin dulu nih datanya. Kita harus keluarin dulu analisanya, baru tim CS, tim uh, sales kita, baru tim uh, developernya, baru bisa uh, do the next step-nya. Gitu. Uh, itu salah satunya. Terus habis itu ketika misalnya kita sudah dapat uh, hasil dari airlines atau dari partner kita, kita harus verify lagi datanya nih. Ini datanya benar nggak? Kenapa? Karena di sana pun juga prosesnya juga masih ada beberapa yang masih manual proses. Itu itu itu salah satunya loh. Kenapa kalian nunggunya lama kalau proses refund dan segala macam? Karena di sisi kita, kita mau measure apapun yang kita kasih ke customer itu sudah yang benar. Jadi boleh dikatakan di setiap aspek atau di setiap uh, tahap pembuatan keputusan. Itu datanya pasti selalu di-verify dulu. Datanya pasti selalu dicek dulu, karena kan kita nggak mau dengan kondisi sekarang. Orang lagi nungguin uh, refund tuh, habis tuh tiba-tiba kayak, "kok ini salah ya, kok itu salah ya, kok nggak seperti ini ya?" Gitu sih. Jadi ini sangat-sangat kritikal. -sangat Jadi bisa dibilang kayak udah hampir enam minggu ini, ham udah hampir enam minggu ini, tim dari Business Intelligence uh, dari tim data. Itu tuh mereka kayak hampir kerjanya hampir setiap hari. Kenapa? Karena kita dikejar terus sama waktu, kan? Karena semakin lama, semakin banyak casesnya, semakin banyak data yang harus kita proses. Gitu. Oke. Okay. Jadi memang proses sekarang semua di tiket lagi ngurusin refund, ya, Maria, ya? Kebetulan memang ada, nih, aku share aku share poster ini dari ada Bu Maria, tahu mereka dari tiket langsung ngomong ini tiket saya dari <laughs> Sabar berarti udah udah kejawab ya berarti <laughs> ya, prosesnya panjang banget. <laughs> karena ya, betul. memang sekarang kalau aku lihat dari memang sebelumnya proses itu panjang dan sekarang emang dituntut untuk serba cepat ya karena banyak betul. pressure dari mana-mana gitu sih yang kita lihat dari sekarang sih cepat dan harus cepat. Ini tepat. mungkin ya yes, sebenarnya banget. Jadi gimana ya? Uh, sekarang manusia dituntut banget untuk adaptif sih yang aku lihat sih. Karena mungkin uh, kita, aku sekarang sharing juga nanti kan Ikrar akan bikin event nih, uh, temanya uh, facing the new normal. Mungkin ada definisi new, new, new normal itu apa? Nanti mungkin uh, aku bakal share tentang eventnya sedikit. Jadi teman-teman bisa ikutan event itu. Mungkin um Maria ini ada beberapa pertanyaan nih, um Maria. Mungkin nah, nanti silakan. kita bisa langsung di aja. Mungkin dari tim Solver Society juga pengen jawab, juga mau gue silakan, atau nanti dari teman-teman juga, misal ada punya pertanyaan, bisa langsung chat, langsung ditujukan ke admin Ikra gitu. Ini ada pertanyaan dari Syamil Fahrudin, untuk grup solver mungkin, lebih ke solver. Apakah hasil grafik dari model ini diasumsikan bahwa keadaan penerbangan dan mobilitas masyarakat tidak berubah Seperti dari tanggal 1 sampai 28 Maret Kayak gitu sih, mungkin mau menjawab Jadi apakah ada asumsi, mungkin dari segi passenger-nya ya Jadi itu kan asumsinya tadi aku sedikit nangke 70% persen. mungkin angka 70% itu dari mana? Mungkin bisa dijawab Jadi mungkin nanti Mas Fatih bisa nambahin ya Uh, tadi kan sempat Mas Fati uh, ngejabarin ya soal rumus yang kita pakai untuk akhirnya dapat jumlah infected case yang terbang ke setiap kota. Nah, uh, yang kita asumsi ini ada asumsi, asumsinya itu uh, di occupancy rate jumlah penumpang di pesawat. Tapi kalau buat jumlah penerbangannya, kita pakai data real ya, yang kita ambil dari uh, flightradar24.com itu. Nah, uh, asumsinya kenapa kita masukin ke 70%, uh, kita pasang 70%, karena uh, di saat itu sebenarnya kan orang banyak yang kantor-kantor bikin WFH dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ banyak yang masih aji mumpung nih, masih banyak yang uh, manfaatin waktunya untuk pulang ke kampungnya masing-masing gitu. Nah, waktu itu uh, traffic di pesawat masih tinggi, cuman kita nggak bisa kasih 100% juga karena ada beberapa penerbangan yang uh, memang okupansi reten nggak sampai nggak sampai enam persen gitu jadi uh, kita patok tengah tengahnya lah tujuh persen untuk semua penerbangan yang terjadi gitu. banyak jadi, ada yang seratus persen ada yang di bawah di bawah tujuh persen itu ada sih cuma kita ambil titik tengahnya ya lah tujuh persen asumsinya kemarin eh, yang kita jadi asumsi itu sih kalau jumlah penerbangannya itu kita pakai uh, apa namanya pakai jumlah penerbangan yang beneran terjadi terus sama Uh, jumlah kapasitas pesawatnya itu uh, pesawat yang emang banyak dipakai sama maskapai-maskapai rata-rata -mas ya, jumlah kursinya di 2.015 kurang lebih begitu sih mungkin Mas Fati ada yang mau ditambahin? Iya uh, paling kalau misalnya itu sebenarnya kan kita ngitung dari tanggal 2 Maret sampai tanggal uh, 28. Nah di situ karena belum adanya kebijakan uh, stop penerbangan ke luar kota. Maka kita uh, ngadain analisa itu sebenarnya sih dengan tujuan kalau emang bisa kita sampaikan ke pemerintah untuk cepat cepet uh, membuat kebijakan tersebut gitu. Jadi untuk uh, memperlambat lajur penyebaran virusnya juga Seperti itu sih. Nah dan karena si flight radar ini datanya juga nggak semua pesawat itu tertangkap, jadi ada kemungkinan lebih banyak lagi penerbangan yang uh, terjadi ke kota-kota tersebut G kayak gitu sih. Oke, okay. jadi asumsinya 70%. Nih. Mungkin uh, Bu Maria menanggapi asumsi 70% itu apakah segitu nilainya kalau misalnya kita lihat kasarannya aja atau kurang dari itu atau bahkan lebih dari itu mungkin gimana Bu Maria? Uh, 70% itu apa tadi, sorry? Uh, jumlah passenger rata-rata uh, kurang lebih. Uh, jumlah passenger yang tetap terbang atau Uh, jumlah passenger yang uh, mengisi bangku pesawat, uh, Bu. jadi dari 100% jumlah bangku pesawat itu 70% terisi dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 28. Uh, domestik ya? ya yeah, domestik. Hmm, I think boleh dibilang itu cukup ini sih, karena uh, ketika di bulan Maret sampai uh, domestik kita yang masih masih lumayan tinggi, itu sesuatu yang kayak kita nggak pernah expect karena dengan terjadinya COVID-19 ini uh, walaupun memang benar secara bisnis kita yang tadinya 100% jadi tinggal 25% padahal tadi kita aspeknya 0 loh tapi 25% ini ketika kita cek datanya itu, datanya semuanya domestik. Jadi bisa dibilang sebenarnya nggak hmm, ada perubahan yang terlalu signifikan uh, di penerbangan domestik kita. Oh iya. Yes. ada perubahan yang signifikan dari jumlah pesenjernya iya dari jumlah pesenjernya dari jumlah orang yang beli setiap hari untuk berangkat besok itu tetap masih lumayan tinggi hingga sekarang sekarang udah, ada badan, ya? ya itu sebelum ada sebelum ada ini uh, mungkin sebelum ada pelarangan mudik itu hmm. lebih tepatnya itu sebelum ada pelarangan mudik oleh pemerintah domestik kita sangat sangat sangat uh, Bagus, oke. Okay. Jadi, angka 70% itu sudah lumayan representatif, Pak. Mungkin ya, betul karena okay. datanya tadi bulan Maret, kan? Ya, iya, yeah. yeah. oke. Okay. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih, ada dari Mas Kelvin. Halo, Mas Kelvin, uh, aku bacain pertanyaannya. Uh, di riset ini kan asumsinya sama sekali tidak tidak ada intervensi pemerintah atau pembatasan apapun, hingga peak cases-nya sangat tinggi, sekitar 30 persen dari populasi. Dan infected case-nya baru mulai turun sekitar 270 hari setelah uh, 270 hari. Nah, gimana bisa kita modify modelnya uh, jika kita mau incorporate uh, aktivitas preferensi untuk mencerminkan keadaan yang lebih nyata daripada dengan asumsi. gitu. Jadi, mungkin gimana sih caranya untuk mencerminkan uh, Uh, keadaan yang lebih real, karena kan sekarang kalau misalnya kita bicara uh, apa aja interferensi dari pemerintah itu udah mulai uh, banyak ya sekarang ya misalnya ada PSBB, ada kebijakan pelarangan mudik, dan lain sebagainya mungkin bisa dijawab enggak? Oke, okay. uh, pertanyaan menarik ya ini jadi gini, kalau misalnya kita breakdown dari rumus sirumnya, itu kan ada tadi ya, ada dua variabel beta dan gamma nah mungkin untuk ngomongin intervensi pemerintah itu bakalan ada di beta beta itu kan tadi transmission rate jadi sebenarnya kalau tadi yang saya uh, present beta itu uh, kita ambil hitungan dari RO ya, RO beta bagi gamma. Tapi uh, rumus sebenarnya beta itu sama dengan uh, apa namanya? kemampuan si virus ini menyebar. Jadi misalkan satu orang berinteraksi sama satu orang lainnya. Itu kira-kira probabilitas untuk kena orang yang berinteraksi itu kena virus ini berapa persen dikali sama kontak rate kontak Nah, uh, sebenarnya angka ini yang sebenarnya rada sulit ya, kayak kita mau cari tahu mau cari tahu jumlah interaksi orang di Jakarta misalkan satu sama lain, itu kan gitunya rada susah ya. Nah, uh, kalau misalkan emang mau dicari yang lebih real, mungkin si kontak ratenya ini yang bisa diakalin. Kayaknya sih kalau transmission rate, kita bisa coba uh, tunggu mungkin nanti researcher-researcher yang uh, lebih deep ngomongin virus ini uh, ngasih tahu angka berapa jangan misalkan ternyata saya ngobrol sama Mira terus saya saya kena virus Amira langsung kena itu kan bisa kita bilang 100 ya. nah yang dia kalian nanti di kontak rate kan nah, ini kontak rate ini yang bakalan main uh, yang bakalan berubah ketika ada sosialisasi ketika ada intervensi pemerintah mungkin kalau emang mau di mau melakukan riset lebih lanjut bisa bisa ngebreakdown si betanya ini sih jadi nanti Atau? coba cari tahu angka kontak rate, uh, ngitung kontak rate antara satu orang dan uh, satu orang dan orang lainnya sama uh, Ngari, mastiin transmission rate dari virus corona ketika orang berinteraksi itu probabilitas orang kena virus itu berapa persen? Kalau itu sudah dapat, oh, harusnya ini bisa dikembangin sih? Mas, ada saya, saya, saya, ya. saya tanya oh. deh, kalau misalnya ditambahkan dengan data-data yang dari airlines, kan airlines kan sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa news tuh, kayak misalnya uh, airlines A, dia hanya bisa terbang dari sini ke sini. Kalau ditambahkan data seperti itu, apakah bisa mempengaruhi di sisi analisisnya ya? Oke, kalau kayak gitu paling di luar sirnya ya bu ya. Saya kalau yeah. sirnya ini udah udah udah udah lokal, lokal transmission tuh udah nggak udah nggak udah gak disebabkan oleh flight. Oke. Okay. Yes. Oke, okay, mungkin tadi saran Bu Maria itu bisa kita. Bisa. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen bikin bisa nih, uh, dimasukkan di saran uh, dari Maria. Oke, okay, mungkin ada tanggapan lagi. Oke, okay, mungkin kita uh, Oke, okay, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Ferry. Uh, possible highest infection-nya lumayan tinggi ya, rata-rata sekitar sepuluh persen siap kota. Kalau saya tidak salah menangkap tadi. Kalau kita compare sama China atau spesifik ke Hubei yang infectednya mulai menurun, hanya 8.000 kasus dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang 52 juta atau atau sekitar 1,5 per mil. Mudah-mudahan PSBB dan faktor lainnya bisa menekan laju infeksi. Oke, ini mungkin lebih ke pernyataan kali ya? Atau ada yang mau menanggapi nggak? Kalau misalnya kita compare sama China, gimana kira-kira kondisi di Indonesia saat ini? Uh, kalau semisalnya di Indonesia ini sih lebih ke tingkat kesadaran masyarakatnya. Karena kalau misalnya kita lihat dari China itu uh, di bulan, di awal di lockdown, itu emang benar-benar ada peraturan bahwa yang keluar rumah itu harus ada izin dari pemerintahnya. Apakah ada urusan uh, penting atau tidak. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat, uh, sampai saat ini pun kesadaran masyarakat di Indonesia itu seperti ada larangan mudik, itu masih banyak sekali ya melakukan uh, mudik. Kayak gitu sih. Jadi, uh, tingkat kesadaran masyarakat itu juga uh, apa namanya, mempengaruhi uh, penyebaran si uh, virusnya ini. Kayak gitu. uh, ini saya setuju sekali sih, karena contohnya ada yang paling dekat Singapura. Singapura ketika mereka pikir mereka sudah, oh oke, okay, kita udah bisa kontrol nih kekisah ke, uh, yang terjadi. Tiba-tiba naik kan? Sekarang mereka 15 ribu. Itu dimulai dari satu klaster baru di Mustafa Center yang akhirnya impact-nya kena ke banyak foreign, apa pekerja dari luar Singapura, kan pekerja asing di Singapura. Dan itu ketika di situ langsung sehari naik seribu, sehari naik seribu, seribu, seribu, seribu. seribu. Itu ketika uh, masyarakatnya sendiri cukup bandel untuk tidak mengikuti saran-saran yang diberikan, itu akan cukup susah sih untuk uh, bisa uh, Transmission rate itu bisa kita kendalikan sih, kalau menurut saya sih kayak gitu. Oke, okay. benar sih. Mungkin terakhir dari Mas uh, Farouk mungkin? Iya, uh, mungkin sama ini juga sih. Penambahannya, uh, kalau misalkan kita balikin ke rumus tadi kan ada dua ya, ada beta sama gamma. Nah, gamma ini kan ngomonginnya remove rate ya. Remove rate ini kan ada dua ya. Meninggal sama sembuh. Nah, kita kan ekspektasinya disembuhkan. Nah, ketika kita ngomongin uh, yang sembuh, rate buat yang sembuh, itu kan nanti bakal ngomongin uh, tenaga kesehatan kita, kan. Nah, uh, case-nya hari ini kan tenaga kesehatan kita juga banyak yang kena virus corona, kan. Uh, ya, banyaklah faktornya. Mungkin di sini saya juga nggak berhak buat ngejabarin, ya. Cuman, uh, kita bisa banding, kayak di, di Wuhan sendiri, waktu kasus ini terjadi, pemerintahnya cukup cepat, kan, untuk... untuk Empower si tenaga kesehatan di sana gitu, dia bisa segera bikin uh, rumah sakit dadakan lah untuk dengan kapasitas yang cukup besar gitu. Nah, uh, ketika ketika itu terjadi, ya itu sangat bisa memperbesar recovery rate gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di Indonesia dengan segala macam keterbatasan, kayaknya untuk untuk kita ngebandingin kayaknya ada ada apple Apple Apple gitu karena. mungkin oh. yang tadi kayak kata apa, Mas Fati juga gitu kayak kita dari beta dan gamma yang paling mungkin kita mainin di betanya gitu di transmission ratenya supaya lebih rendah kalau misalnya kami kafir tetek rada rada sulit ya karena itu banyak banget faktornya gitu jumlah tenaga kesehatan terus kayak jumlah lok, jumlah rumah sakitnya ruangannya dan lain-lain sebagainya gitu sih oke okay, terima kasih mungkin ada satu satu pertanyaan terakhir nih mungkin langsung aja kalau misalnya nanya bisa langsung diaktifin unmute-nya. Bisa langsung bertanya. Mungkin satu penanya terakhir. Ada yang bertanya? Oke, okay. enggak ada. Ya udah, mungkin uh, dari aku deh terakhir. Mungkin dari masing-masing speaker bisa menyampaikan ya gimana harapannya mungkin karena kan kita sama-sama pengen, tujuan kita samalah di sini, sama-sama pengen gimana caranya supaya pandemi ini berakhir gitu, supaya semua kehidupan kembali normal lagi. Uh, mungkin tanggapannya dari segi uh, yang mengolah data dari Mas Faruk dan Fatih, uh, dan juga mungkin dari Bu Maria, uh, bagaimana harapannya dan tanggapannya terakhir? Mungkin mulai dari Bu Maria dulu, Bu Maria? Oh, harapannya semoga apapun yang tadi dihitung itu tidak benar terjadi seperti itu ya, karena, karena cukup menakutkan hasilnya dan uh, sebenarnya salah satu negara yang kita boleh belajar itu sih, saya cukup banyak baca tentang si Taiwan. Dan kenapa Taiwan, bayangin loh, Taiwan dari dari awal Februari mereka sudah mulai tutup perbatasannya, bahkan orang-orang dari China mereka, mereka larang untuk masuk ke Taiwan, dan mereka bisa, uh, apa, tracing-nya itu cukup cepat. Kenapa? Karena ternyata di Taiwan itu sudah ada satu kartu yang dipakai sama semua warga negara untuk kayak mereka yeah. mau beli uh, obat itu tercatat di kartunya. Ketika mereka mau apa dari uh, pulang dari luar negeri, terus itu juga tercatat di kartunya. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan itu semuanya tercatat. Jadi cepat kan? Ketika ada satu cases muncul di satu cluster, untuk mereka nge-trace itu sebenarnya inteknya ke siapa aja, itu lumayan cepat. Mungkin itu sesuatu yang nanti Ikra bisa bikin, atau kayak kalau kita bisa punya sesuatu kayak gitu kan, ketika ada pandemi seperti ini, tracingnya bisa, bisa bisa cepat sekali. Itu bisa sangat membantu, apalagi betul, Indonesia nggak bisa di dengan negara lain karena kita susah banget bayangin dong kita punya berapa ribu pulau orang bisa masuk lewat manapun, pun nggak cuma bisa nggak dari pesawat aja kan nah itu mungkin sesuatu yang perlu kita pikirin gimana ya caranya nanti nggak berharap akan terjadi lagi tapi kalau suatu saat terjadi lagi gimana kita bisa lebih cepat untuk mengkonten uh, isunya lebih cepat kita bisa mendeteksi isunya itu sih dan berharap semoga semua orang benar-benar ikutin apa yang memang kayak government udah bilang, apa yang pemerintah kita sudah lakukan. Kalau memang uh, bisa, tolong jangan mudik, kita stay at home biar kayak semuanya aman, semuanya sehat. Nah, karena kasihan juga kan orang-orang yang udah kerja di garda depan kita itu yang kayak pekerja medis, terus habis itu dari kepolisian, mereka tuh udah, udah udah jagain gitu loh. Itu sih, karena, karena kan kita nggak pernah tahu kan, kita merasa nggak pernah sakit, tapi kita sebenarnya bawa virus karena sekarang di China mulai muncul di Wuhan sendiri pun mulai muncul yang ansi yang benar orangnya tuh sehat nggak ada simptom tapi begitu di tes ternyata positif begitu sih harapannya. berarti belajar dari negara lainnya mungkin aku nangkapnya dari Bu seperti mungkin selanjutnya dari Mas Faruk dan Fatim menanggapi. Uh, sebenarnya Mas, Mas Fatih uh, mau Mas dulu? Boleh, boleh, boleh. Oke, okay. uh, jadi nih uh, sebenarnya sih dari pandemi ini. Uh, kalau misalnya kita mau lihat sisi positifnya, yaitu ada gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita tuh bisa belajar menghadapi dunia masa depan gitu. Yang apa-apa menggunakan teknologi, kan? Dengan sekarang itu, kita mau meeting, itu menggunakan uh, video on call, atau ingin uh, apapun menggunakan teknologi. Semua orang ini menggunakan teknologi. Nah, da jadi dari segi positifnya pun, kita bisa lihat. Uh, oh kita nih uh, dipaksa untuk menuju era 4.0, kayak gitu, dengan sebelumnya itu kan kita masih apa-apa uh, serba apa-apa harus ketemu, nah kita juga positifnya itu adalah orang-orang Indonesia ini bisa lebih maju gitu di bidang teknologinya. Nah yang kedua segi positifnya adalah kalau emang misalnya kalian di rumah gitu kita pun di rumah juga mungkin bosan karena emang gak terbiasa gitu tapi dengan di rumah ini kita juga bisa menyalurkan hobi atau mau hobi baru nah, karena secara saya pribadi ngelihat teman-teman saya di sosial media itu banyak yang melakukan hobi baru seperti memasak masak atau dia malah banyak beberapa dari hobi tersebut menghasilkan uang gitu kayak mereka membuka online shop dia jual gitu jadi jangan dilihat dari mungkin kita bisa uh, mempunyai pandangan yang berbeda, gitu. jadi jangan ngeliat negatifnya aja tapi kita bisa memanfaatkan situasi ini menjadi uh, oh kalian hal yang positif loh, kita bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, kayak gitu jadi bukan berarti kita work from home atau apa-apa di rumah itu menjadi sesuatu yang negatif, bisa tidur tiduran, bisa males-malesan bukan, tapi kan kita bisa memanfaatkannya untuk uh, belajar lah gitu kayak gitu sih, harapannya bisa lebih maju aja satu lagi Mas Fatih, positifnya betul polusinya berkurang. Oh, iya, betul, <laughs> iya betul betul banget mantap. jadi ini langit sekarang kayak cerah banget ya. <laughs> dari rumah akhirnya kelihatan gunung. <laughs> oh ya. <laughs> oke okay, jadi mungkin sekarang kita dituntut untuk serba cepat ya dan mau nggak mau harus kita bisa cepat adaptasi sama teknologi baru, mungkin ya gitu. Dan siapa sangka coba satu bulan yang lalu, kita nggak pernah sangka kita bakal bikin sesi webinar ini di Zoom gitu. Sekarang bisa kerealisasi. Uh, mungkin terakhir dari Mas Faruq. Oke, okay, mungkin singkat aja ya. kayak yes. Saya dapat satu rasio yang cukup bagus, katanya untuk uh, kondisi pengobatan yang ideal itu perbandingan antara pasien sama tenaga kesehatan harus 10 banding satu Nah, tadi kan kita punya uh, beberapa Data paling tinggi pasien yang bakal terjadi di setiap kota ya nah, Supaya nanti tenaga kesehatan kita juga nggak ikut tertular ya harapannya Mudah-mudahan uh, pemerintah bisa nyiapin paling nggak Berarti kan uh, sekitar 10% dibandingin jumlah pasien tertinggi di setiap kota-kota tersebut Supaya nggak supaya gak, uh, nam, supaya bisa mempercepat penyembuhan di setiap daerah tersebut sih Gitu aja Oke, okay, thank you Mas Faru Oh, thank you, Bu Maria. Thank you, Mas Pati.